Yang kami hormati Rektor Universitas Lancang Kuning, Direktur Politeknik Kalteg Riau. Yang kami hormati Dewan Pendidikan, Ombudsman, Ketua PGRI, Kepala SMA, SMK Negeri Seprovinsi Riau yang hadir secara langsung maupun secara virtual, serta Bapak-Bapak Ibu-Ibu, encik-encik, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Jemputan Majelis yang kami muliakan acara sosialisasi dan launching laman penerimaan peserta didik baru dalam jaringan 2021 jenjang SMA SMK Negeri seprovinsi Riau dimulai hadirin kami mohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sistem penerimaan peserta didik baru secara online ini diterapkan mengingat pertemuan fisik dalam kegiatan pendidikan dibatasi pada masa pandemi COVID-19. PPDB ini telah diatur di dalam, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Bapak Zul Ikram, SPD-MPD, kami persilahkan. Terima kasih, protokol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ala rabbi serahli sadri wa yasirli amri wa hlun min lisani yafkahu qawli. yang sama kita hormati Bapak Gubernur Riau Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI yang kami hormati seluruh pimpinan OPD Kepala Biro terkait yang hadir dalam pertemuan ini secara fisik kemudian yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning, Bapak Direktur Politeknik Kaltek Rumbai, Politeknik Kalteng Riau, maksud kami. Kemudian Ketua PGRI Provinsi Riau, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, baik yang hadir secara fisik di ruangan yang mulia ini maupun yang hadir secara virtual di 12 kabupaten kota bersama Ketua PPDB di tingkat satuan pendidikan serta operator sekolah yang bergabung di sekolah secara virtual di sekolahnya masing-masing. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu, Encik dan Tuan dan Puan dalam rangka mensosialisasikan atau sekaligus dengan launching pelaksanaan penerimaan PPDB jenjang SMA SMK tahun 2021 melalui laman PPDB daring Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang insya Allah akan kita lalui beberapa saat ke depan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan baik itu secara langsung maupun secara virtual melalui Zoom Meeting yang tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pelaksanaan sosialisasi dan launching laman PPDB ini ber ber berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tanpa ada hambatan apapun hendaknya. Selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafa'atnya kita tunggukan nanti di yomil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, seluruh jemputan majelis yang kami muliakan. Izinkan kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk melaporkan singkat kegiatan yang kita tajak pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini. Nama kegiatan sosialisasi dan launching laman PPDB Daring tahun 2021 jenjang SMA-SMK Negeri se-provinsi Riau. Tanggal pelaksanaan, tanggal 26 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Balai Serindit Komplek Gubernuran Provinsi Riau. Daftar undangan yang hadir seperti yang kami berikan penghormatan tadi, kemudian pendahuluan dari kegiatan yang kita lakukan ini dapat kami sampaikan berawal dari Permendikbud Nomor 1-2021 sebagai rujukan dari pelaksanaan PPDB kita yang insya Allah sebentar lagi laman resminya akan kita launching secara bersama-sama. Kemudian turunan dari Permen itu adalah dibuatnya peraturan gubernur, dikeluarkannya peraturan gubernur Riau. Kemudian kita tindak lanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daring pada tahun 2021 ini. Maka untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi tingginya. Pertama, kepada Bapak Gubernur Riau yang sudah memberikan masukan dan saran yang cukup berarti dalam rangka penyempurnaan tata kelola bidang pendidikan, wabil khusus dalam rangka penerimaan peserta didik baru kita pada tahun ini. Walaupun sedikit terjadi pergeseran, kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang tinggi atas saran dan masukan dari Bapak Gubernur seluruh OPD terkait termasuk juga dari wabil khusus juga untuk teman-teman dari perguruan tinggi dalam hal ini adalah Universitas Lancang Kuning, kemudian Politeknik Kal Kalteg Riau yang sudah berkontribusi secara teknis untuk melakukan pemutahiran penyempurnaan dari sistem-sistem yang kita gunakan berbasis daring pada saat penerimaan PPDB kita pada saat penerimaan peserta didik baru kita tahun 2021 jenjang SMA-SMK se-provinsi Riau. Dapat kami sampaikan pada Pak Gubernur, peserta yang hadir dalam virtual meeting kita pada hari ini, slot terakhir tadi yang kami uh, uh, akhiri di Dinas Pendidikan, karena tadi kami juga melaksanakan pertemuan teknis Pak di Dinas Pendidikan bersama 782 slot virtual yang terisi oleh teman-teman di 12 kabupaten kota. Di samping juga ada teman-teman yang mengikuti secara langsung tadi di Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membicarakan hal-hal yang bersifat teknis. Lalu halaman laman PPD, PPDB daring ini nanti akan diakses kurang lebih dari 1000 kurang lebih dari 115.000 peserta didik yang kami ambil data pokoknya itu dari eh, tamatan SMP MTS Provinsi Riau yang akan menamatkan studinya pada tahun 2020-2021 pada tahun ini. Kemudian setelah ini nanti kami akan lanjutkan dengan rapat koordinasi teknis untuk 24 orang HEPDES Kabupaten Kota yang kami akan pusarkan di lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Rektor Unilak dan Direktur PCR melalui Pak Dadang nanti dan teman-teman untuk memfinalisasi persiapan-persiapan teknis yang akan kita lakukan. Dengan harapan nanti pembenahan-pembenahan ini dapat menyempurnakan dan mengurai persoalan-persoalan yang berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan hari H PPDB kita pada tahun 2021 ini. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang sudah kita sepakati bersama, PPDB akan kita mulai, PPDB secara daring ini akan kita mulaikan insya Allah pada tanggal 28 Juni 2021 sampai nanti pada tanggal 03 Juli tahun 2021. Mari kita berdoa dan bersemangat Bapak dan Ibu semua, terutama rekan-rekan kepala sekolah yang hadir secara langsung maupun secara virtual dengan mengurangi persoalan-persoalan yang berpotensi terjadi di Satuan Pendidikan, sehingga pelaksanaan PPDB ini, insya Allah, sesuai dengan azam kita bersama, dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pelaksanaan kegiatan ini, tentu ada hasil yang diharapkan. Maka, atas nama Kelembagaan, lalu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kami mengajak seluruh stakeholder terkait, Terutama Bapak dan Ibu kepala sekolah, ketua PPDB di setiap kabupaten kota dan di setiap satuan pendidikan, peran cabang dinas di tiap-tiap satu di tiap-tiap wilayah, kemudian operator sekolah yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan dan kelancaran PPDB ini, mari kita bersinergi dan melakukan komunikasi secara bersama-sama sehingga PPDB ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Penutup Demikianlah yang dapat kami laporkan dalam kesempatan yang berbahagia ini berkenan pada Bapak Gubernur Riau untuk secara resmi membuka laman PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang kita lakukan secara daring pada tahun ajaran 2021-2022 yang insyaallah akses dan situs resminya nanti akan dapat kita akses di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 28 Juni Juli 2021 pada pukul 08 WIB dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami tutup dengan sebaik pantun. Dua bait pantun. Mengukir-ngukir si bulu gala, bulu berisi warnanya kuning. Mari kita bersyukur kepada Allah laksanakan acara sosialisasi sekaligus launching. Tanam selasi di sisi nibung, daun menguning gugurlah satu. Terima kasih kepada yang sudah yang sudah bergabung, baik itu secara langsung maupun secara virtual. Insya Allah, halaman PPDB diau secara daring akan dibuka pada tahun 2021 ini. Demikian akhirul kalam. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami sudahi dengan ucapan, billahi Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan majelis yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Riau. Datu Sri Setia Amanah, Dr. Andes Haji Samsuar, M.Si. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ombudsman Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, yang saya hormati. Ketua PKRI Provinsi Riau yang saya hormati, rektor, pak rektor Universitas Lancang Kuning yang saya hormati, pak direktur Politeknik Kalteng Riau yang kami hormati, kepala dinas pendidikan Provinsi Riau bersama seluruh perangkatnya yang saya hormati, kepala sekolah serta bapak ibu hadirin dan hadirat cincik tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah S.W.T. atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti solusiasi dan launching laman perimaan peserta didik baru secara daring tahun 2021. Selawat dan salam mari sampaikan Pak Junjung Alam. Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allah SAW, Muhammad wa Ala Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat. Bapak-Ibu yang kami hormati, suasana pandemi COVID-19 sekarang ini masih ada di tengah-tengah kita. Suasana ini juga mencerdaskan kita semua agar kita juga bisa bekerja walaupun tidak melakukan kegiatan tatap muka. Dan kesempatan ini juga kita melihat bagaimana kemajuan teknologi informasi yang sekarang sudah mendunia. Orang yang pandai memanfaatkan teknologi informasi dia akan mendapatkan dana uang yang tidak sedikit pada kesempatannya. Tapi bagi kita yang tidak tahu menahu semuanya dengan membayar. Oleh karena itulah tentunya seharusnya kita dunia pendidikan saat ini belajar kita dari situasi saat ini mengajarkan kita agar menjadi orang yang cerdas orang yang pintar karena kita semua adalah tentunya para pendidik inilah tentunya tempat melahirkan putra putri terbaik dari anak-anak bangsa saat ini saat ini pemerintah melaksanakan proses penerimaan SMA SMK tetap secara daring secara online tidak disebutkan caranya seperti apa diserahkan kepada masing-masing daerah, berinisiatif, memiliki kreasi dalam rangka bagaimana memberikan kemudahan kepada Bapak-Ibu Guru, Kepala Sekolah, dalam rangka penerimaan PBDB. Karena itulah pada hari ini, kita mencoba dengan kemampuan ahli IT kita yang ada di Riau ini, memanfaatkan kesempatan online ini untuk menerima penerimaan anak-anak SMA yang ada di berbagai daerah. Kita sudah tahu bahwa selama-lama ini bahwa yang menjadi persoalan selalu berkaitan mengenai jarak, mengenai ranking anak-anak nilai, mengenai juga nilai akademik anak-anak, termasuk juga adanya anak-anak yang tidak mampu, yang mereka juga berhak mendapatkan sekolah. Kami yakin dan percaya Bapak-Ibu, Bapak, Kepala Sekolah khususnya, sudah paham dengan hal ini. Oleh karena itulah tentunya harapan kami melalui kesempatan ini, mari kita sama-sama membantu terutama terhadap anak-anak yang sekarang kemungkinan di daerah-daerah internetnya yang lebih baik. Sehingga nanti mereka juga bisa menikmati untuk belajar di sekolah-sekolah yang ada di seluruh desa-desa ataupun kecamatan yang ada di Purvisi Riau ini yang kami menyadari juga kemungkinan di daerahnya juga ada yang belum bisa menggunakan online inilah tentunya harapan kami peran dari kerjasama kita semua agar bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan ini tapi kami harapan juga dapat nanti melakukan penerimaan terhadap anak-anak kita ini dengan tentunya sewajarnya sesuai dengan peraturan penundaan yang berlaku yang berkenaan dengan anak-anak wajib sekolah. Kemudian melalui kesempatan ini kami sampaikan pada Bapak-Ibu, suasana pandemi Covid-19 untuk Riau ini masih zona orange. Tidak ada satu daerah pun sekarang, Kabupaten Kota 12 ini, yang zona kuning. Semuanya masih zona oranye. Zona oranye ini masih memungkinkan menjadi zona merah. Arahan Bapak Presiden kemarin, ini tadi arahan Presiden juga tadi kami. Hadir ya. Maka saya pakai baju ini, tadi saya menghadiri acara arahan Bapak Presiden dalam rangka vaksin masal yang dilaksanakan oleh seluruh polda yang ada di tanah air ini, seluruh Indonesia. Di mana arahan Bapak Presiden target kita vaksinasi ini nanti pada bulan Juli itu akan ditingkatkan lebih dari satu juta orang satu hari. Nah, saya pikir juga para guru juga mungkin diantaranya masih ada yang belum divaksin. Saya harapkan juga saya sudah tadi instruksikan kepada kepala dinas kesehatan agar guru-guru termasuk keluarganya, termasuk pegawai negeri, keluarganya juga divaksin. Sekarang pemerintah melalui Menteri Kesehatan sudah mempersiapkan tidak kemungkinan anak-anak kita juga divaksin. Saya perlu sampaikan kepada Bapak-Ibu, ini Ombudsman saya berita kabar juga, saya sudah buat surat Pak kepada seluruh Bupati wali Kota, untuk Riau kita tak usah buka sekolah dulu, sekolahnya daring aja, nggak usah kita sekarang sibuk-sibuk mau sekolah. Sekolah dengan cara belajar online juga bisa belajar, anak-anak. Tak usah dipaksakan masuk tatap muka. Kenapa begini? Angka sekarang, khususnya anak-anak yang kena COVID-19, sudah mencapai di bawah 5 tahun ke bawah, sudah mencapai 2,9 persen. Angka 6 sampai 18 tahun, sudah mencapai 7 persen lebih. Makanya eser hati-hati sekarang, tidak anak. Saya malam tadi juga bicara pada pembukaan musyawarah kerja PMI. Coba perhitungkan kalau terjadi anak-anak nanti karena COVID. Ayahnya tak kena COVID negatif. Ibunya tak kena COVID. Kalau anak yang kecil usia SD, mungkinkah orang tuanya melepaskan anak-anaknya untuk dirawat tersendiri? Saya pikir tidak mungkin. Dia tega ayahnya atau ibunya Walaupun dia negatif, dia biarkan anaknya dilakukan dirawat rumah sakit tanpa diikuti oleh ayah atau ibunya. Saya terus terang punya cucu, tak mungkin anak saya tidak menampingi cucu saya kalau cucu saya sakit. Karena itulah, kami sekarang ini menyampaikan kepada kita semua dengan secara objektif, kita harus menyelamatkan anak-anak bangsa kita ini, karena sekarang varian. Delta ini dia cepat menularnya dan selalu sasaran juga banyak anak-anak sudah ada terjadi di daerah Sumatera sudah ada juga di Aceh ya Sumatera Utara juga ada-ada apalagi di Jawa maka sekarang saya sudah mengimbau pada seluruh masyarakat Riau kalau tidak ada kegiatan yang penting sekali nggak usah kita ke Jawa saat ini gubernur Jawa Barat sudah selalu menyampaikan melalui media Janganlah sekarang ke Bandung atau daerah-daerah kami sekarang nih Dia sendiri selaku gubernur sudah melarang orang datang. Masa kita dari daerah ini nanti akan berkunjung juga ke Bandung. Jadi karena itu kita harus tentunya sekarang ini bagaimana kita selamat dulu. Bagaimana kita sehat. Soal belajar ini kapan-kapan bisa belajar. Apalagi sekarang diberikan kesempatan belajar di rumah. Nah, karena itu saya harapkan nih. mulai dengan kesehatan, nanti kandil agama juga kami himbau lah agar sekarang sekolah kita secara daring aja termasuk madrasah merasa Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan pada bapak ibu, marilah ikutan ikuti sosialisasi ini dengan sebaiknya dan kami harapkan nanti kalau ada hal-hal ya yang kurang mengerti atau kurang paham silahkan tanyakan kepada para narasumber baik bapak maupun ibu yang ada di Kota Pekanbaru dan saya pikir. Kita semua ini sudah paham lah, ya dalam rangka penerimaan PPDB ini. Karena kerja kita setiap tahun ini ya kerja-kerja. Yang selalu jadi masalah ini yang jadi masalah aja saya lakukan Ini kan hanya Kota Pekanbaru dengan beberapa kota yang ada di Riau ini. Saya selama dua tahun ini sudah paham betul mengenai PPDB. Kenapa begitu? Karena umatnya banyak. Karena anak yang mau sekolah itu banyak. Ya terutama Pekanbaru belum seimbang jumlah anak yang mau sekolah dengan sekolah yang tersedia. Sekarang semua anaklah sekolah negeri. Kenapa sekolah negeri? Murah. Ya kan? Kalau sekolah nanti swasta mahal. Banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga sekarang sekolah negeri karena dukungan-dukungan kita adanya BOSNAS, adanya BOSDA, sehingga orang lebih senang sekolah negeri. Kemudian beberapa kota yang kemungkinan juga tak seimbang adalah jumlah murid mau sekolah dengan sekolah yang ada misalnya kalau di disiak perawang kalau di kota siak sini tak ada masalah ya. kalau di Bengkalis pun tak ada masalah yang ada masalah di Duri ya kemudian nanti Dumai Dumai pun selalu tidak ada masalah dua tahun boleh katakan tak ada masalah inhu Rengat yang ada masalah pernah ada masalah sampai jadi saya pikir ini soal biasa aja maka banyak masalah itu aja kota Pekanbaru baru aja. Kalau kota Pekanbaru baru ini selesai masalah selesai loh masalah Riau ini. Nah, saya pikir ini sudah paham semua lah kepala kepala sekolah ini termasuk operatornya bagaimana terhadap anak anak yang di sekolah pekan ini bisa bisa kita mendapat ruang. Tapi harapan saya kiranya lakukanlah secara transparan secara apa namanya apa adanya dan lakukanlah barangkali Rankingnya sesuai apa adanya, jangan di, di macam-macamkan. Nah ya, ini ombudsman ada nih hadir sekaligus yang nanti tetap akan melakukan pengamatan terhadap kerja kita. Sepanjang kerja kita benar, kerja kita sesuai transparansi, mudah-mudahan tidak ada kendala masalah di malam hari. Kami kira inilah yang perlu saya dapat sampaikan dan kami yakinlah bapak ibu sudah paham dalam rangka melaksanakan. Amanah yang telah dipercaya diberikan pemerintah ini, mudah-mudahan harapan kita tidak terjadi suatu hal yang tidak kita harapkan. Akhirnya, dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching laman perimaan PPDB daring untuk SMA SMK tahun 2001 secara resmi dimulai. Semoga Allah SWT meridoi segala ikhtiar kita bersama dan kami juga mengharapkan agar senantiasa Bapak Ibu sehat selalu dan harapan saya juga terhadap terutama mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang belum divaksin termasuk guru-guru yang dari dia masih honor segera dilakukan vaksin termasuk mungkin orang tuanya karena sekarang ini banyak lansia orang tua yang banyak yang belum vaksin ya dari data 500 ribu lebih yang ada di Riau ini, baru sekitar 10 persen yang sudah divaksin. Jadi baru sekitar 50 ribu yang Lansia. Tadi ada vaksin tadi, saya tanya tadi, ada beberapa orang Lansia, masih sedikit sekali orang yang mau divaksin. Nah, harapan saya kalau ada nanti orang tua ibu, ayah ibu yang nanti mau divaksin, ya bawa aja sekaligus vaksin. Karena ini kita harapkan nanti orang tua lebih dulu, karena yang sekarang ini yang banyak, Meninggal dunia ini adalah usia tua, usia di atas 50 tahun ke atas. Ini semua memang takdir Tuhan benar, tapi kita juga harus ada upaya untuk meningkatkan imunitas orang-orang tua kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, kita dapat mengurangi penularan COVID-19 di daerah kita yang cinta-cinta ini. Mengakhiri sambutan, saya sampaikan satu baik pantun. Negeri Melayu, membawa berkah, adat budaya semakin dikenal, layanan PPDB online semakin mudah wujudkan laman daring berbasis digital. Semoga Allah S.W.T. meridoi sekali ikhtiar kita semua, semoga kita semua sehat selalu, dan saya mohon doa Bapak-Ibu Guru kepada Allah S.W.T. agar musibah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Kita bisa berbuat sesuatu, mungkin pertemuan tatap muka dengan anak, anak didik kita. Tapi sampai saat ini yang belum ada hal-hal yang berkenaan dengan perbaikan dari dari apa namanya? dari Covid-19 yang ada di Indonesia ini, ya tentunya harapan kami kiranya kita patuhilah himbauan pemerintah dan protokol kesehatan juga tak boleh kita abaikan. Tadi saya sampaikan juga di tempat vaksinasi tadi, kalaupun kita sudah divaksin, kita bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan itu merupakan kewajiban kita yang kita lakukan sehari-hari demi menjaga tubuh kita yang sehat. Jadi kurang saya mohon maaf. Billah taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan launching laman PPDB Daring Tahun Pelajaran 2021-2022, dan ikut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rektor Unilak, dan Direktur PCR. Baik, bersama-sama dengan Gubernur Riau, kami persilakan Bapak Gubernur menuju tempat yang telah ditentukan, dan kita akan hitung mundur. Tiga, dua, satu. Kami persilakan Bapak Gubernur Riau untuk menekan tombol yang berada di layar screen. Dan kita berikan tangan yang mulia Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan Bapak Gubernur kami persilahkan kembali ke tempat. Baik Bapak Gubernur dan seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama video mengenai tutorial penggunaan aplikasi laman ppdb Daring 2021. ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjadi penyelenggara PPDB untuk tingkat SMA, SMK, dan Satuan Pendidikan Khusus PPDB tingkat SMA terbagi menjadi beberapa jalur Jalur zonasi kuota 50%, jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota 5%, jalur prestasi dengan kuota 30% untuk PPDB tingkat SMK juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tempatan dengan kuota 15%, kelompok afirmasi dengan kuota 15%, kelompok perpindahan tugas orang tua dengan kuota 5%, kelompok prestasi dengan kuota 65%. Syarat yang harus disiapkan. Peserta PPDB harus memiliki akun Gmail untuk dapat mendaftar. Sebelum mendaftar, sebaiknya disiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload ke dalam sistem. Untuk peserta PPDB SMK, sebaiknya melihat dulu jurusan-jurusan yang tersedia pada sekolah yang dituju. Menu yang terdapat pada website ppdb2021.riau.go.id. Pada beranda terdapat 4 bar menu yaitu beranda, informasi, data pendaftar dan pengaduan. Pada menu beranda, terdapat tata cara pendaftaran dan kabupaten-kota yang berada di Provinsi Riau. Pada menu informasi, terdapat informasi tentang persyaratan, informasi tentang zonasi sekolah, dan informasi tentang link website sekolah. Informasi tentang persyaratan pada menu ini, siswa dapat melihat persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran. Informasi tentang zonasi sekolah Menu ini untuk siswa dan siswi yang ingin memilih jalur zonasi. Informasi tentang link website sekolah Menu ini merupakan informasi tentang link website sekolah masing-masing karena informasi perenkingan dilihat di sekolah masing-masing. Data Pendaftar Hasil perenkingan dapat dilihat pada media yang disediakan sekolah masing-masing atau link website pada laman website berdasarkan jalur yang dipilih. Menu Pengaduan Pada menu ini, siswa dapat melakukan pengaduan selama proses pendaftaran. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Telah kita saksikan tadi launching laman PPDB daring tahun 2021 oleh Gubernur Riau dan telah kita lihat pula tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dengan tepat. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Untuk mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. wassalamu ala asrafil wa ala وَلِوَلْدَيْنَا وَرَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صَغِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا اِرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Melalui kegiatan ini, Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Samaikan hati kami dengan berbagai sifatmu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami, Ya Allah, dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju dan dapat mengejar kita bangsa kami, Ya Allah. Lepas dari segala keterpurukan dan jadikanlah negeri kami negeri yang makmur dan sejahtera, berdasarkan keimanan dan ketakwaan dalam curahan makfirahmu, Ya Allah. Ya Allah, penerimaan peserta didik baru tahun 2021 jenjang SMA, SMK se-Provinsi Riau akan segera dilaksanakan. Yang telah dinanti-nantikan, yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Riau, khususnya anak-anak generasi bangsa, yang akan melanjutkan ke jenjang SLTA, Ya Allah. Dengan kuasaMu, Ya Allah, sukseskanlah PPDB ini, Ya Allah. Hindarilah dari segala gangguan yang membuat kegelisahan kepada pemimpin kami kepada masyarakat Riau umumnya ya Allah. Berikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPDB ini di tahun 2021 ini ya Allah. Jadikanlah tenaga, pikiran serta waktu yang kami lalui untuk berjihad membangun bangsa ini, ya Allah. Menerangi bangsa ini. Menyelamatkan generasi bangsa kami ke depan. Mudah-mudahan jihad kami merupakan ibadah di sisimu, ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Waqina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur serta seluruh hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta seluruh hadirin yang kami hormati pada acara sosialisasi dan launching laman PPDB Daring 2021. yang belum mengisi absen tolong diisi terlebih dahulu